Itu adalah penipuan Oke, hari ini kita pengen ngebahas aplikasi pinjol dari Kredit Pintar Nah mungkin kebetulan kalian belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan Dan hari ini masih bertanya-tanya ya tentang kredit pintar baik Tentang debt collector lapangan apakah mereka melakukan penyebaran data Berapa biaya denda dan bunganya Dan akan kita kupas tuntas pada video ini Oke kalian bisa melihat di layar monitor ini Ini dia kredit pintar ya Dan di sini kita sudah tertunggak pembayarannya dan tertotal tagihannya menjadi rp 1200000 dengan pinjaman tunainya kemarin ini rp ya dan hari ini sudah ada kelipatan menjadi Rp1.200. Nah, untuk masalah biaya denda dan bunga dulu yang aku pengen bahas, ya kebetulan aplikasi kredit pintar ini sudah legal OJK, jadi OJK sudah memerintahkan kepada seluruh aplikasi pinjol yang berstatus berizin agar tidak boleh. Tidak boleh memberikan biaya denda dan bunga itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Jadi kebetulan kemarin pinjamnya ratus 600000 dan sekarang sudah menjadi dua ratus. sesuai dengan peraturan OJK. Dan apakah aplikasi kredit pintar sudah legal OJK? Jawabannya sudah. Dan apakah aplikasi kredit pintar akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak dan itu tidak boleh dilakukan semua aplikasi pinjol yang masih berstatus legal OJK Dan terkait tentang debt collector lapangan ya Kemarin banyak yang bertanya-tanya apakah debt collector lapangan dari aplikasi kredit pintar ini memang sudah ada atau belum ya bang? Nah kemarin-kemarin sih sempat banyak ya debt collector lapangan dari aplikasi kredit pintar ini Tapi tidak untuk di semua daerah masih hanya untuk daerah-daerah tertentu saja Khususnya masih hanya untuk daerah Jakarta Jadi apabila memang kalian tinggal di luar daerah Jakarta Maka masih cukup aman Dan kalian masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang Lalu membayar hutang Dan apapun hari ini masalah yang kalian hadapi Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol Aku ingin mengingatkan agar untuk tidak lagi gali lubang tutup lubang Ya? Nah karena seperti ini OJK sudah bilang ya untuk biaya denda dan -dend bunganya itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal Jadi kita fokuskan saja untuk uh, mengumpulkan uang dengan tidak cara gali lubang tutup lubang Dan aku pengen mengingatkan agar tidak panik berlebihan dan membuang semua rasa takut yang sebenarnya kalian ciptakan sendiri Ya guys jadi Bersikap tenang lah terlebih dahulu Supaya kita tidak lagi salah langkah Untuk menyelesaikan semua permasalahan Yang hari ini sedang kita hadapi Oke ya Buat kalian yang pengen tanya-tanya Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Dan kita akan masih tetap bantu jawab Dan kita harus bisa Bangkit ya Dari segala macam keterpurukan perekonomian hari ini Oke jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh